Kan tadi jangan tengorang eh Coba ulas sekali lagi Hah? Hah? Hah? ulas sekali lagi kayak gitu. Kan tadi kasih nomornya kan. kamu nyoba ya kalau misalkan nanti depan nanti aku tunggu kan tapi hijab tapi tidak ah. ya. hijab ah. abang kan oh. nggak kayak gitu lah apa ya. <tuk> Coba ya, aku <itu. tuk> jutek banget. Ya, ada orang yang jutek kayak enggak? Ya jangan jutek dong. Lihat terus gimana? Abang jutek banget sih. Ya terus gimana? Halo ya, kenapa? <tuk> Kok <semua> salah? <tuk> jadi <tuk> Jadi gimana? Saya alergi uh, air <Gil> <riNe guys> <air> Kalau orang alergi gimana? Yang jokter, yang jokter. Bukan harus meminum dikit kan? Misalnya orang lain, bukan abang yang alergi kan? Misalnya ada orang alergi, mas detik saya alergi hidroponol, jadi gimana gitu? Oh iya udah nggak mas, nanti kan aku cari lagi. Iya, besok sekali lagi. Nah, masih sangat ada yang mau nih. Halo abang. Iya. Nah, hmm. kita lagi kongsiin untuk cokokor hmm. cuman murah 10.000 hmm. belum ada uang kok <laughs> ya? iya, kalau belum dia belum gajian gimana? ya kan? jangan, itu jangan <laughs> coba kurang sekali lagi kurang <laughs> ah? sekali lagi, kayak gitu nanti dikasih nomor Rauh ya kan? itu apanya yang nampar? juga mungkin lah, boleh gitu panggil terus saya kasih nomor Rauh wah ba abang bang, mah itu udah ya abang? jangan lihat aku ya abang boleh kata Rauh Nanti? beli dulu dong ini ya, nanti sekal sekali nih hmm. aku kasihin baru ya abang gitu. nah enggak lah gak mau lah eh idenya dikasih gak kalo Amika juga begitu enggak nah? kenapa? enggak kenapa? emang gak mau lah nanti tuh di digoda-godain orang neng, nanti boleh bintang nguruganya enggak nanti saya ngorong deh drokokonya iya kan kita kasih data ya si Udah, nanti dia borong, terus nomor AAM enggak atas sama dia kan? Iya, mungkin sama pasitas itu, kalau PSG Ya mau, itu dia... dia, sering nyelepon malam Nah, kenapa mau ngomong-ngomong tiap hari sih? Mau, -mau, sini. mau ya? Hah? Terus kan orang itu kalau udah dapat nomor AAM, eh. kan nyelepon tuh malam atau siang Tidak jam banget aja. telepon ke terepon nomor 2 Boleh Hmmmm Maaf, marah Enggak. mungkin Iya, udah nggak jadi ya, jadi begitu. Ya. Udah yang lain aja, enggak. Ya. boleh. tuh, ya, Mas, udah pokok. Gitu. Ya orang takut. Ya orang takut bang, gak ada yang mau. Ya, ya. Mas, gak, gitu. Begini, gitu, gitu, gituin aja. Ayah, robot, orang ini ini ini gelut harus kayak gitu kayak ini. beli kumas beli kodong lagi promosi nih 10 istrinya, kan? Ngapain samsung ayo ribu ya, iya kan di SPG di mana mana tawarin. Ya, gue gak dateng mau pacarnya kan ngapain kamu deket semua sama lah ya datengnya iya maaf bu maaf ya nah men, kita tuh sebagai SPG disini cuma ngawarin minum hmm. saya kan manti soalnya kalau belain SPG belain Ami gimana? gimana? kalau belain Ami belain Ami gimana? iya kalau lagi teman-teman gini sama ceweknya tuh terus? Yes? terus kalau belain Ami ceweknya pergi itu gimana apa ya nggak boleh berarti berarti berarti cewek itu lebih milih ayang daripada macan ayat berarti si si abah si abang gitu suka suka ya. karena yang begini nih orang uh, lagi nawarin nih orang uh, oke okay, saya borong hidup kamu hmm. asalkan kamu temenin saya hmm. makan ya jalan-jalan nah. shopee nah. Keriting, oh, iya. Habis itu ke hotel mau? Eh main ke hotel? Ya pasti gitulah. Kan nggak kuat ke hotel, -hotel jangan mending makan. Ya yang mungkin, habis makan ngobrol-ngobrol, gimana? Kamu hari ini ada sharing nggak? enggak kan yang malah kosong gitu kan? Misalnya si cowok nih, kering ngomong itu, enggak nggak lagi kosong, kering nggak ada juga, gitu. Mana kalau kita nggak, terus yang eh, mau gitu Enggak. Ya nggak iya. iya. mungkin lah dikasih ini banyak banyak gimana dikasih double. Kalau misalkan aku minumnya kalau punya suami, ya kan suami kamu gak tau katanya. Karena oh, dia tahunya kamu lagi kerja. Ya kalau misalkan namanya gak mau, nah, gak ya. mungkin. Kamu belum. Apa ini? belum kerja mama apa? Aku udah udah Ya pasti curiganya orang kayak gitu. Iya, bang tau, guys, begitu kayak gimana. Cuman ya, kan rapi gak seksi ya, sebagainya. Gak <coughs> tau ya kan? Udah suara gampang, jangan kurus, tuh mas ini boleh boleh kerja sebagai, tapi nawarnya gitu, mas saya jualan ini, kamu mau beli atau enggak? Alah, saya pergi gitu. udah kalau kayak gitu boleh. ini, mas hmm. ngomong, ya, gitu. Ay, gitu, Pak, Paso, saya? Gini. bang, saya jualan ini bang jadi apa mau beli atau enggak? Enggak usah ngomong gitu. Ya. Abang mau beli atau enggak cukup cuma bilang gitu doang gitu. Abang mau beli atau enggak? Tapi aku enggak bisa ya, kayak gitu. Kenapa aku bisa pisahin begini? Mas, aku jual nih rokok kok. Ah. Mau beli atau enggak? 100.000 mau beli enggak? Nah, udah. Kok enggak saya pergi gitu. <tuk> kalau mau saya kasih. Kalau <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> kalau mau kalo mau mau sepuluh ribu. Pas dia keluar duit. Gua sini ribu. <tuk> kalau nggak mau ya udah pergi gitu Saya boleh ngomong, nggak pergi, saya pergi gini <sukur> gitu aja ini maaf kasih tanya yang kurang anjar. ya, cerita kayak ya, gitu, nggak apa-apa aja halo mas <sukur> gini deh ya, saya halo mas saya jahit kalau gue disambung-sambung begini iya eh, bisa, nih geng ya. Mamah. Tampoknya cowok ya. Nice. Sama abang ya. Ganteng pokoknya abang. Bes. Lagi <laughs> yes. tingkat kelihatan belahnya dulu. Lagi epic. Halo, Mas. Mm. Bisa lagi juga. Adek. Tapi kalau ng gitu juga ya, kali. Ya, pasti cowok tuh udah gak bakalan lihat ini lagi gitu, nah, udah dari itu. <laughs> pasti gini. Udah lihat itu aja udah keren. Itu gimana <laughs> <laughs> ya? Hah? Iya, kalau cowok udah ngeliat cewek udah lihat gini, pasti dia tuh udah gak, gak bakalan konsentrasi lagi dia ke drop kok. Atau dia tuh dia tuh lebih konsen lihat like, susu murni, tahu no? Susu gantung. Engga, enggak, ini enggak terpakai yang saksi, aku pakai hijau ya, Ceritanya tadi gitu katanya Ya, ini penting SPG yang saksi ya, ya. Halo <laughs> nah, mas hmm. Hmm. Aku Ini hmm. oh, hmm. Terus Dapat. 10. 10, 10, ya. Murah banget ada berapa? Ada 17 Yaudah, semuanya apa serius? Yes, gue orang, tapi kamu harus temenin saya jalan-jalan. Kamu harus temenin. Pokoknya kamu harus temenin saya hari ini satu hari ini full, gimana? Dari, dari sekarang sampai malam, nanti malam saya antar kamu pulang. Saya kasih uang Nyetelnya gue apa? Hah? gitu. Gitu, gue Ya, jangan ada apa. Gue pingsan. Ambil apa? Si duit Duit, duit, duit, duit. Ambil nye, ya, kalau misalkan kami jadi putih kan kami tahu sama isi hati ani kalau udah punya suami oh. ya, sama suami udah jadi bang ya. maaf hmm. kalau mau hmm. apa mau beli nggak nih? Oh, nggak saya pergi. ah, apa mau beli enggak, misalkan ya udah saya beli satu. Nah, udah kalau mau beli satu aku oh, kesini uang ya. ini. Ya. Itu. ini uangnya, uang, uang pas. saya gak ada kemalian. <ket> sampai sana kenapa <laughs> ya? nggak gitu juga tuh abang ya udah kalau misalkan kegodak kegodak kan hmm. kegodak ya di -gi beli misalkan tujuh belas potong, nah gitu jalan, jalan ya misalnya nggak pulang misalkan cari itu abang kamu kayak? waduh kenapa gitu? -gitu mau ngapain maksudnya nggak pulang semalam atau ngapain nggak eh. pasti ya kan Iya tahu gitu gak ya nggak ngamuk sih sebenarnya cuman game over putus lebih kamu sama dia kamu jalan hidup kamu sama dia saya bakal jalan hidup saya seperti biasanya tanpa kamu udah beres udah Cawok so, men, pilih yang mana? Pilih jadi sebagai atau pilih awak? Mudah. Bye. Selamat.